Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu perkenalkan, nama saya Firman Faturrahman dari Komunitas Rembukan Penggiat Sejarah atau yang disingkat Rempah. Pada hari ini saya diminta oleh Yayasan Terangi yang bekerja sama dengan unit pengelola museum Bahari menjadi narasumber untuk menjelaskan mengenai lomba video yang bertemakan jalur rempah yang diadakan oleh Yayasan Terangi dan Unit Pengelhamusim Kabaharian Jakarta. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jalur rempah dan ruang lingkup kajiannya yang nanti bisa menjadi bahan rujukan untuk teman-teman yang mengikuti lomba uh, membuat video. Yang diselenggarakan oleh yang ya, dan unit malam musim kemarin Jakarta, oke. Okay, selanjutnya, next, Mas. Bisa, nah, jadi pertama-tama, teman-teman, apa itu jalur rempah? Nah, jadi jalur rempah itu adalah sebuah rute yang terbentuk dari. Hasil aktivitas perniagaan rempah-rempah Nusantara <tuh> jadi jalur rempah itu bukan jalur biasa, tapi jalur rempah itu mencakup berbagai lintasan jalur budaya. Nah, ini jadi titik tekan juga nih: jalur rempah itu tidak hanya jalur perniagaan, tapi jalur budaya dari timur Asia hingga barat Eropa yang terhubung juga dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, di Indonesia sendiri, wujud jalur rempah wujud jalur pernega, perniagaan rangka, mencakup banyak hal. Tidak hanya berdiri di satu titik penghasil rempah, namun juga mencakup berbagai titik yang bisa dijumpai di Indonesia, yang kemudian membentuk suatu lintasan peradaban yang berkelanjutan. Nah, selain itu, perlu diketahui juga, teman-teman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, sejak beberapa tahun kebelakang, Uh, sudah menggaungkan si jalur rempah ini menjadi salah satu warisan budaya dunia. Jadi kalau misalkan dulu teman-teman mungkin lebih kenal atau lebih dulu uh, dengar istilah jalur sutra yang digaungkan oleh Cina sebelumnya, nah di beberapa tahun kebelakang ini, kita punya, setelah melakukan penelitian ulang, riset ulang, kita, orang-orang Indonesia, ternyata berhasil menemukan satu fakta, bahwa komoditas yang dibawa oleh pedagang-pedagang yang melalui jalur sutra itu adalah rempah-rempah. Jadi, yang utama dari perdagangan jalur sutra itu bukan sutranya, tapi rempah-rempahnya. Nah, maka, Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Dirjen Kebudayaan RI ini mulai melakukan kajian mendalam lalu riset mengunjungi tempat-tempat titik-titik yang dilalui oleh rempah-rempah dan membuat konsep yang sekarang dikenal dengan Jalur Rempah. Nah kalau misalkan Cina ketika itu menggaungkan Jalur Sutra itu adalah Jalur yang menghubungkan uh, menghubungkan berbagai tempat benua dengan kelembutan-kelembutan sutra yang yang mereka mereka sampaikan. Nah narasi dari jalur rempah sendiri itu adalah uh, jalur yang menghubungkan budaya dari berbagai tempat di dunia dengan Nuansa kehangatan, jadi kalau sutra tadi dengan kelembutan, penajal rempah ini dengan kehangatan. Nah, Sebagai mana yang kita ketahui bersama, sebagian besar dari rempah-rempah Nusantara ini memang memiliki, memiliki rasa yang khas, aroma yang khas, dan bisa dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh, dan bisa menghangatkan suasana yang lainnya seperti itu. Jadi, di sini program Jalur Rempah eh, dari Dirjen Kebudayaan RI mengatakan program, jal program Jalur Rempah adalah mencakup berbagai lintasan budaya yang melahirkan peradaban global, menghidupkan kembali peran masyarakat Nusantara eh, berabad-abad lampau program jalur rempah ini juga bertekad keras untuk menghidupkan kembali narasi sejarah dengan memperlihatkan peran masyarakat Nusantara dalam pembentukan jalur rempah. Dan salah satunya yang kita turut serta kali ini yaitu membuat video mengenai jalur rempah. Jadi kita sama-sama berusaha mendorong mensukseskan jalur rempah menjadi warisan dunia salah satunya dengan Keterlibatan masyarakat, termasuk teman-teman nih, yang nanti ikut meramaikan kegiatan pembuatan video jalur rempah ini. Nah, Oke, okay. selanjutnya, Mas, bisa lanjut? Nah, kalau misalkan kita lihat nih, jalur-jalurnya nih banyak banget. Di sini ada beberapa jalur yang diperlihatkan salah satunya ada jalur penjelajahan lalu jalur rempah yang warna merah titik-titik ini dan ada juga jalur sutra atau silk route yang tadi saya sampaikan yang warna biru di atas itu nah jadi titik tekan dari jalur rempah ini juga adalah adalah jalur laut jadi perlintasan perlintasan perniagaan yang dulunya dilalui melalui uh, laut atau pesisir. Nah, kita bisa lihat tuh kalau misalkan uh, di yang titik-titik merah itu dari Eropa terus ke ke Afrika, ke Asia menggunakan jalur laut, pesisir-pesisir pantai sampai akhirnya dia uh, sampai di Nusantara. Di Sumatera, di Jawa, sampai ke Kepulauan Maluku yang dikenal dengan Space Island atau pulau rempah-rempah. Nah, di sini kita bisa lihat jalur-jalurnya. Nah Di sini semakin menguatkan kalau misalkan Nusantara menjadi tujuan dari datangnya bangsa-bangsa asing untuk mencari rempah-rempah. Karena rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat mahal sangat bermanfaat berguna di zaman dahulu. Oke, selanjutnya Mas. <tuh> nah, lalu gimana nih jalur rempah? Gimana bagaimana nih sejarah jalur rempah? Nah, sebelumnya kan sudah saya sampaikan juga uh, sekilas terkait dengan jalur rempah. Nah, jadi jalur rempah itu merupakan suatu peradaban yang sangat tua, kompleks, luas dan mempengaruhi peradaban global. Jejaknya memperlihatkan interaksi budaya pada masa lampau dari keterbukaan masyarakat Nusantara, lalu hubungan budaya yang terjalin, lalu melahirkan beragam warisan budaya multikultural -kultura, multi dan multi etnis ke berbagai medium, lalu ada hubungan budaya antar manusia yang meninggalkan warisan, dan serangkaian jejak yang masih hidup hingga saat ini. Nah, jadi teman-teman, nanti kalau misalkan uh, membuat video itu tidak tidak harus terpaku dengan rempah rampahnya kok. Nah, di sini udah jelasin juga nih, bisa terkait kisah asal-usul, nyanyian, musik, tarian, teknologi, tradisional, arsitek bangunan, fashion, kuliner, ramuan, aksara, bahasa, hingga kepercayaan. Nah, semuanya itu adalah peninggalan uh, budaya yang menjadi memori kolektif bangsa orang-orang, kita nih di Nusantara sebagai bukti jejak dari jalur rempah. Nah, jadi, uh, sangat bebas, sangat luas banget jalur rempah itu. Teman-teman bisa eksplor uh, sesuka hati teman-teman. Nah, tapi memang hal-hal ini, uh, jalur rempah itu yang saya bisa tekankan lagi. Tekankan sesuai dengan tadi kita lihat, ja, uh, berhubungan dengan laut, kebaharian, kemaritiman itu sih yang membedakan jalur rempah dengan jalur sutra, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada sedikit timeline yang saya ambil dari jalur rempahnya Kemendikbud. Di sini jalur rempah adalah komoditi pertama yang diperdagangkan secara global dan menjadikan Nusantara sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini kita bisa lihat nih timeline dari 4500 tahun yang lalu bagaimana kedatangan penutur bahasa Austronesia ke Nusantara dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditi, komoditi lain di pulau di Indonesia Timur. Nah, budaya mereka menjadi dasar lahirnya budaya bahari. Nah, makanya kalau misalkan kita lihat nih orang-orang di timur budaya bahari, budaya melautnya itu sangat kuat sekali. Nah, di situ salah satu yang didagangkan salah satu yang dipertukarkan itu ya rempah-rempah. Nah, terus berlanjut lagi di 3500 tahun yang lalu, rempah telah dibawa pelaut Austronesia hingga ke Asia Selatan sampai Afrika Timur. Nah, jejak kayu gaharu yang ditemukan di India, cengkeh dan kayu manis dari Indonesia Timur. Nah, itu sudah ada tuh di Mesir dan Suriah salah satunya berfungsi sebagai Uh, bahan untuk mengawetkan mumi ketika itu. Nah, oke, okay, selanjutnya di tahun 2000 tahun yang lalu, penutur uh, Austronesia ini membawa rempah ke Asia Tenggara hingga Champa dan Kamboja. Nah, ini terjadi persebaran budaya logam dari Dongsong hingga Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Nah, biasanya di Dongson atau Nekara itu ada ada kayak ada motif ada motif motif kapal motif motif kayak tanaman kayak rempah gitu juga nah, itu salah satu peninggalannya juga nah, lanjut lagi ke abad 2 sampai tujuh masehi jalur rempah telah menghubungkan India dan Cina tercatat sudah ada uh, pelaut Jawa yang mendarat di Cina kapal-kapal Nusantara -kapal digunakan para biarawan dari Cina untuk belajar agama Buddha di Sulandiva atau Sriwijaya dan India. Nah di sini kita bisa bisa melihat juga peran dari jalur rempah itu nggak cuma tentang perdagangan rempah aja, tapi uh, akhirnya menghubungkan uh, pemuka, uh, pemuka bukan pemuka ya pemuka bisa jadi pemuka agama ataupun orang yang ingin belajar agama ketika itu agama Buddha uh, melalui jalur-jalur yang dilalui oleh pedagang-pedagang rempah atau perniagaan rempah ini atau jalur rempah itu kita bisa lihat di abad ke kedua sampai tujuh lalu berlanjut sampai abad tujuh lima belas masehi bagaimana kerajaan besar Sriwijaya, Mataram Hindu dan Singosari dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia yang menghubungkan Nusantara maaf Nusantara dengan Asia Tenggara Cina Asia Selatan, Asia Barat hingga Afrika Timur. Nah mereka memegang uh, memegang kendali terhadap penjualan rempah-rempah kerajaan-kerajaan besar ini dan ya akhirnya pedagang-pedagang uh, dari ya tadi Asia Tenggara, China, India datang ke Nusantara untuk uh, mendapatkan rempah-rempah yang mereka pun ketika sampai di negara asalnya. Me, apa ya, menjualnya lagi ke orang-orang lain seperti orang-orang dari Eropa seperti itu. Nah, di abad 15 sampai 17 mulai nih si rempah ini menjadi daya daya tarik yang sangat luar biasa memicu bangsa-bangsa Eropa berlayar untuk menemukan pulau rempah. Jadi dulu bangsa Eropa tuh nggak tahu Nusantara di mana, negeri asal penghasil rempah-rempah di mana. Mereka berlayar dari Eropa mencari jalan, kan dulu nggak ada Google Maps atau GPS ya. Jadi mereka uh, hanya bermodalkan peta yang pernah dilalui oleh orang-orang terdahulunya dan belum uh, belum sampai ke Nusantara. Orang-orang dari Eropa hanya orang-orang dari India dan Arab aja yang punya rute ke Nusantara dan orang Arab India yang punya rute ke, ke Nusantara ini jarang uh, jarang dari mereka ingin memberitahu rute tersebut. Sebab bila, ma bila mana rute tersebut diketahui oleh orang-orang Eropa, mereka akan langsung datang ke, ke, Nus ke Nusantara tanpa melalui perantara orang-orang Cina ataupun Arab. Nah, jadi orang-orang Eropa dulu men untuk mendapatkan lempah, mereka uh, harus membelinya dari orang-orang Arab ataupun Cina seperti itu teman-teman nah di sini juga kita bisa melihat juga nih ada salah satunya yang berusaha mencari rempah-rempah itu ada Christopher Columbus ada John Cabot ada Vasco da Gama ada Ferdinand Magellan nah yang paling yang salah satu yang terkenal mungkin Columbus ya Columbus itu di sejarah-sejarah dikenal sebagai orang yang menemukan benua Amerika. Nah, padahal faktanya dari buku Sejarah Rempah Tulisan Cek Turner itu disampaikan sebenarnya kalau musik bukan menemukan benua Amerika, tapi dia tuh nyasar sampai ke benua Amerika dengan tujuan utamanya itu sebenarnya nyari rempah-rempah. Nah, dia nyari rempah-rempah ke arah ke arah benua Amerika, akhirnya sampai ke benua Amerika, lalu nyasar terkenal sebagai penemu benua Amerika, tapi tidak mendapatkan apa yang dia tuju yaitu rempah-rempah yang adanya di Nusantara seperti itu. Oke, selanjutnya mas, kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini terus berbicara tentang rempah-rempah. Uh, bagaimana sih masa depan jalur rempah ini? Nah, jadi uh, dirjen Kebudayaan ini uh, melalui jalur rempah, dia berpandangan ke depan melalui program jalur rempah ini. Jadi program jalur rempah ini berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, uh, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah baik, warisan budaya tak benda, maupun cagar budaya nasional. Nah, jadi yang kawasan budaya tak benda tuh kayak tari-tarian, musik, terusnya pengetahuan yang turun temurun. Nah, itu nah kalau misalkan cagar budaya nasional adalah peninggalan-peninggalan uh, sejarah seperti bangunan-bangunan bersejarah. Nanti akan saya coba uh, berikan contoh ya untuk beberapa contoh-contohnya di akhir. Nah, di sini dipakai. Semuanya ini tujuannya adalah sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan bersama yang lestari. Lagi-lagi, tujuan dari jalur rempah ini tidak hanya untuk uh, menaikkan harkat derajatnya Indonesia di mata dunia melalui warisan budaya dunia akan tetapi tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia melalui program Jalur Rempah ini. Nah di sini Dirjen Kebudayaan pun uh, menyampaikan melalui websitenya Jalur Rempah adalah suatu cara pandang yang berangkat dari jejak-jejak masa lalu yang terhubung satu sama lain dan membentuk ekosistem kebudayaan. Sebuah upaya merekonstruksi dan merevitalisasi melalui laut sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, teman-teman bisa mengeksplor jalur rempah ini, video-videonya mengangkat apapun yang berkaitan dengan jalur rempah dan laut sebagai, tapi yang perlu diketahui, perlu digarisbawahi juga, laut itu sebagai simbol dari kekayaan kesejahteraan, jadi laut, uh, pesisir ataupun sungai kebahagiaan itu menjadi poin penting dalam uh, dalam videonya nanti ya, seperti itu. Oke, okay, selanjutnya mas. Nah, ini juga yang salah satu poin penting ya untuk membuat di video teman-teman nanti jadi apa saja nih ruang lingkup kajian jalur rempah yang nanti bisa di digunakan atau menjadi acuan teman-teman dalam membuat video. Nah, ada beberapa ruang lingkup kajian yang kami tawarkan yang terkait jalur rempah. Pertama, teman-teman bisa memvideokan komoditas rempah-rempah Nusantara. Nanti ada tuh, saya list beberapa rempah-rempah Nusantara, dan uh, selanjutnya, ada juga teman-teman bisa uh, yang kedua, mengangkat titik-titik singgah, rempah Nusantara titik-titik singgahnya itu bisa pelabuhan, bisa kota-kota pesisir, bisa wilayah di pesisir atau laut ataupun lain sebagainya, nah itu bisa teman-teman ya teman-teman, buatlah video di area sekitar. Seperti misalkan di Jakarta ada Sunda Kelapa, di Banten ada uh, mungkin Benteng Surosoan, lalu ada Pelabuhan Karangantu, di situ pun berkaitan dengan kebaharian dan rempah-rempah lah. Ada di situ, lalu di mana di Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa ada peninggalan-peninggalan, salah satunya musim bahari yang menyelenggarkan video ini, sama dengan Yayasan Terangi, dulunya merupakan gudang rempah-rempah. Atau mau mengangkat wilayah-wilayah atau tempat-tempat lain, seperti di uh, bagian timur. Ada Kepulauan Banda, ada Ternate, ataupun di Sulawesi ada Makassar, di daerah Kalimantan itu ada uh, pesisir timur dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan lain sebagainya itu bisa, teman-teman bisa ekspor lebih jauh. Terus pun ada di Sumatera, di Lampung, dan beberapa pesisir timur Sumatera itu ya banyak titik-titik uh, dari perlintasan jalur rempah ini. Nanti teman-teman bisa ekspor lebih jauh, bisa uh, melihat lebih jauh, dan saya pun di akhir akan memberikan beberapa link sumber yang mungkin bisa menjadi rujukan teman-teman juga untuk mengeksplor atau membaca uh, sebagai pengantar dalam membuat uh, video dokumenter jalur empat nanti. Nah yang ketiga juga ada peninggalan sejarah. Nah bisa bangunan, bisa benda material. Nah teman-teman bisa juga mengangkat video tentang bangunan-bangunan sejarah seperti eh, apa. Seperti gudang rempah-rempah ini, gudang rempah-rempah musim bahari, lalu bisa mengangkat alat-alat uh, yang dipakai untuk uh, mengambil rempah-rempah Atau mendistribusikannya kah, Atau bisa juga membahas tentang perahu-perahu Nusantara. Nah, itu bisa banget teman-teman berkaitan dengan rempah, kebaharian, itu bisa teman-teman angkat. Lalu ada budaya pesisir budaya pesisir itu ya budaya budaya bisa tarian musik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rempah nah, oke okay, selanjutnya akan saya sampaikan juga contoh-contohnya bisa next nah ini ada ada beberapa yang saya list komunitas rempah-rempah ada cengkeh pala kayu manis lada naya empat empat rempah-rempah yang saya tuliskan di awal ini adalah rempah-rempah utama yang dulu sangat diincar oleh orang-orang yang menjadi komoditas unggulan di masa lalu. Cengkeh, pala, kayu manis, lada. Nah, selalu, selanjutnya ada banyak lagi nih jenis rempah-rempah lain yang ada di Nusantara. Ada adas, ada lima, asam jawa, biji ketumbar. Uh, Oke, okay, sebelumnya mas, <laughs> dan lain sebagainya. Oke, okay. nah. Sampai kapulaga, kayu secang, kemiri, dan lain sebagainya, sampai wijen. Nanti teman-teman bisa cek juga, di linknya akan saya bagikan. Selanjutnya, Mas, boleh lanjut lagi. Nah, di sini ada titik singgah penempan Nusantara pelabuhan-pelabuhan. Nah, ini kalau misalkan uh, saya share di sini adalah jalurnya, jadi bisa dilihat tuh. Jalur rempah itu melewati benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia sampai ke Nusantara dan Nusantara di Indonesia itu makin makin banyak uh, jaringannya, makin banyak jalurnya yang menghubungkan si Nusantara ke berbagai tempat di di dunia ya sampai di Asia juga. Nah, di sini banyak banyak banget rute rutenya Nanti teman-teman bisa cek juga titik-titiknya di link yang akan saya bagikan nanti. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, ini beberapa peninggalan sejarah yang tadi sempat saya sampaikan. Nah, bangunan-bangunan ini saya contohkan ada ada benteng, benteng yang berkait, benteng-benteng di Nusantara, peninggalan benteng-benteng yang masih ada, hampir sebagian besar memiliki hubungan dengan jalur rempah. Nah, teman-teman bisa, bisa, bisa membuat film atau membuat video dokumenter tentang benteng juga. Kalau misalkan ada di daerahnya ada benteng peninggalan Belanda, lalu ada juga shipwreck atau kapal karam kapal tenggelam yang di dalamnya ada keramik, ada tinggalan-tinggalan lainnya yang itu uh, menghubung menghubungkan menghubungkan menghubungkan masyarakat di luar Indonesia dengan Indonesia Nah, material-material ini seperti keramik itu biasanya datang menggunakan jalur rempah dan biasanya keramik-keramik ini ditukarkan juga dengan rempah gitu dan masih banyak komunitas-komunitas lainnya boleh lagi selanjutnya mas nah ini budaya pesisir nah di sini ada beberapa budaya nggak cuman nggak harus tok di pesisirnya pesisir agak dalam pun masih bisa ketika dia berhubungan uh, baik langsung atau tidak langsung dengan kebaharian ataupun uh, rempah ataupun jalur rempah sini yang saya ambil salah satunya adalah uh, budaya uh, cuci parigi cuci parigi itu ada di kepulauan Banda <tuh> ini biasanya dilakukan beberapa tahun sekali jadi yang sebelah kiri yang ada orang memakai kopiah nah ini di sekitar Pulau Banda Besar jadi Pulau Banda ini salah satu penghasil rempah-rempah yang paling terkenal yaitu rempah Pak-rempah pala nah, Ada mereka punya tradisi juga nih teman-teman selain ini ada tarian juga namanya tarian cakalele yang itu merupakan gabungan dari tradisi Maluku, Banda, lalu ada Portugis juga, dan beberapa budaya lain. Nah, itu memperlihatkan hasil dari uh, jalur rempah adalah silang budaya, percampuran budaya, seperti itu contohnya. Nah, di sini juga ada tari pesisir di daerah, Jawa Timur, kalau tidak salah di sini. Nah, ini di, di pesisir nih, ada tariannya. Nah, ini juga salah satu uh, salah satu yang bisa diangkat, budaya-budaya pesisir ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini akan saya share juga beberapa situs rujukan mengenai jalur rempah yang bisa teman-teman lihat, yang bisa teman-teman uh, rujuk untuk selanjutnya dikembangkan menjadi uh, video dokumenter, menjadi informasi awal, bisa dari sini nah, ada jalur rempah Kemendikbud ada negeri rempah ORG, ada Anri Goaidi, Anri Go ID ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia dan yang terakhir ada Perpusnas Goaidi atau Perpustakaan Nasional Goaidi dan lain-lain sebagainya nah, di situ mungkin uh, dari saya terkait uh, jalur rempah dan ruang lingkupnya sedikit yang saya sampaikan jadi Silakan teman-teman uh, mengeksplor lebih jauh, teman-teman bereksperimen, teman-teman mencari informasi untuk membuat video yang bagus, video yang baik, video yang informatif terkait dengan jalur rempah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, bisa menjadi uh, rujukan sumber informasi untuk teman-teman yang masih bingung mau ambil apa. Jadi, uh, tidak hanya komoditas rempah-rempahnya saja, tapi teman-teman bisa angkat tema-tema lain untuk dijadikan uh, video. Nah, di sini saya berterima kasih juga kepada Yayasan Terangi, sudah diberi kesempatan, sudah diajak untuk ikut bareng-bareng nih, menjadi salah satu pemateri ya untuk menjelaskan tentang jalur rempah dari sudut pandang sejarah gitu dan terima kasih juga dari unit pengelola musim bahari kebaharian Jakarta yang sudah memberikan kesempatan untuk saya juga nih untuk dua instansi ini ya Saterangi dan unit pengelola musim kebaharian Jakarta jadi Uh, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya, mohon maaf bila hitam viral. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.